Kucing Chartreux adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Perancis. Mereka memiliki ciri khas bulu berwarna abu-abu dengan tonjolan biru yang intens di bawah sinar matahari. Selain itu, kucing ini memiliki bentuk kepala yang kuat dan lebar, dengan pipi yang berisi. Mata mereka besar, bundar dan biru, memberikan ekspresi wajah yang lembut dan cerdas. Chartreux adalah kucing yang tenang, penuh kasih sayang, dan setia pada pemiliknya. Mereka cenderung tidak terlalu vokal dan suka menjaga jarak dengan orang yang tidak dikenal. Kucing ini sangat aktif dan suka bermain, tetapi juga suka bersantai dan tidur di samping pemiliknya. Mereka dapat hidup dalam apartemen atau rumah dengan halaman kecil, asalkan mereka memiliki banyak kesempatan untuk bergerak dan bermain.